Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya untuk pelajaran ilmu mantik. In lahirudin Nabi Mustafa sallallahu alaihi Al-fatihah. Aong billahi pil lahi rajim pis min lahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabilana min. Ar rahmani rahim imani kia witin. Iya kana budua iya kana stangin. Eh tina shiradol mustangin. Shiradol la din a an am firli wali wali amin. Uh, untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Macam-macam dalalah Macam-macam dalalah wa'iyah Jadi ada beberapa macam dalalah Dan nanti ada klasifikasi Pada masing-masing dalalah tersebut uh, Tujuan dari pembelajaran ini Siswa dapat Menyebutkan macam-macam dalalah tiga macam dalalah wadiah dan dua macam dalalah. Kemudian siswa dapat menjelaskan uh, menyebutkan minimal dua contoh dari masing-masing dalalah wadiah dengan benar. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Faslun fi anwa'id dalalati alwad'ayyati Faslun utawi iki iku fasal swiji Fi anwa'id dalalati kang tetep ing dalem nerangake Pira-pira warnane dalalah Alwad'ayyati kang bongsa wadok Wadok niku ditetapkan Sebelum ke situ, mau deh dalalah itu dalah itu menunjukkan. Maksudnya, misalnya gini, uh, sebelum ke situ ya, ketika ketika kita apa berjalan berjalan numpak motor, nah, numpak motor kemudian kita bertemu dengan seseorang mau kita mau mencari nah rumahnya bapak. Saifullah misalnya Kemudian di tengah jalan kita tanya kepada seseorang Kepada seseorang Yon saifu pak Dalamai pak saifullah sebelah bundi nah, Kemudian Orang itu menunjuk Nikoh Menunjukkan ke arah Misalnya sebelah barat ke arahnya pak saifullah Nah itu Penunjukan isarah itu itu Mengandung dalalah Menunjukkan arah rumahnya pak saifullah atau misalnya kata Indonesia kata Indonesia itu menunjukkan uh, dalah itu berarti kata Indonesia itu dalalahnya pada sebuah wilayah yang terletak di Asia Tenggara dengan nama Indonesia bangsa adalah bangsa Indonesia negara Indonesia COVID-19 Jadi kata COVID-19 Ini ada dalahnya menunjukkan apa? Kata COVID-19 Ini menunjukkan sebuah virus Yang menyebar menjadikan sebuah wabah uh, Yang populer di tahun 2019 nah, Ini namanya dalalah Atau misalnya kita Ada orang Apa ya Pas masa-masa COVID kan ada orang yang sulit bernafas Kan akan susah <tuh> uh, Orang yang megap-megap kayak gitu Ini dalalahnya apa? Menunjukkan apa? -apa. Nah, itu menunjukkan Orang yang megap-megap itu menunjukkan Bahwa orang itu su Susah ber bernafas Kita jalan-jalan lagi uh, Ada orang Misalnya di tengah jalan Hampir kecopet copet oh, Hampir, nah, bukan hampir, baru saja kecopetan. Misalnya, orangnya menangis di pojokan. Uh, uh, uh. nah, kita lihat, menangisnya orang tersebut, nah, menangisnya orang tersebut itu dalalahnya apa, atau menunjukkan apa, menunjukkan bahwa orang itu lagi susah atau lagi sedih, ada orang melihat orang mati. Nah, Orang mati, keluarganya pada menangis nah, menangis itu menunjukkan apa? Dalalahnya apa? Menunjukkan apa? Atau dalalahnya apa? Dalalahnya uh, menun, uh, dalahnya atau menunjukkan orang tersebut lagi sedih Itu sekilas gambaran dalalah Sudah bisa dipaham ya nah, Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim DALALATUL latu'l lafdi a lama wa faqoh ya deng una ha tala la tal mu wa nan wa malazim fa tuzim DALALATUL latu'l lafdi utawi tala lafal atau menunjukkannya lafal Nunjuk age nunjuk age alama lama enga Alama ingatase makna wafakohu, wafakohu kang nyocoki, plek kang nyocoki atau ngeplek nyocoki opo lafal ing ma. Yadunaha ngarani sopo ahli mantik ulama mantik, Yadunaha ngarani sopo ahli mantik ing dalalah. Dalalah tal mutabakoti Eng dalalah mutabakoh Wajuz ihi lan Wajuz ihi lan Nunju ake lafal Eng ngatase Juse makno Kalau tadi kan keseluruhan Nah ini juz jus itu bagian kecilnya Taldam eng aran dalalah tadamun wama ma eng ing barang lazima kang lazim esak kang lazim esak mestine lazima kang wis lazim sak mestine opoma fa huwa utawi dalalah iku iltizamun fa huwa dalalah tu lafzi ala iku iku iltizamun aran iltizam in biaklim in biaklim lamun kelawan akal iku zima dan tetap pakai apa? malazima itu ini membahas dalalah watiyah, nanti dalalah watiyah itu dibagi menjadi tiga yang pertama dalalahnya lafal lafal yang pada Makna secara keseluruhan Misalnya ada kata Zaidun Yang menunjukkan keseluruhan Zaid tersebut Keseluruhan berarti mulai di ujung kaki sampai ujung rambut Gampangnya semacam itu Misalnya motor ya berarti Sepeda motor secara keseluruhan Itu jenenge alama alamawafakoh Nah yang menunjukkan secara keseluruhan itu Nanti dinamakan adalah mutobakoh Kita penjelasan di belakang nanti Kemudian kalau jusnya Jusnya itu Ya, bagian kecilnya misalnya kayak orang itu ya bagian kecil ada tangan, ya menunjukkan pada tangannya saja atau pada kepalanya saja atau pada apa ya kakinya saja. Ini namanya nanti adalah Kemudian kalau menunjukkan sesuatu malazimah, sesuatu yang lazim, yang semestinya melekat pada uh, lafal tersebut ya, pada makna lafal tersebut, tapi di bagian luarnya. Bukan di dalamnya, ini namanya Dalalah iltizam Nah ini Dalalah ini Yang kita bahas yang Dalalah ini, tapi sebelum e, ke sini nanti kita ada pembahasan Dalalah Pembagian Dalalah dulu, nanti kita Jelaskan satu-satu Nah Yang pertama Dalalah Sebelum ke Dalalah watiyah ya ini ke Dalalah Dalalah itu tadi adalah menun, Menunjukkan, menunjukkannya sebuah Lafal tadi ya tidak harus berupa lafal, tapi itu dalas, menunjukkan sesuatu, menunjukkan, dalalah nah, Dalalah itu ada yang pertamanya lafdiah, lafdiah dia kata lafdun, lafdun itu artinya lafal Ada yaknisbat, oh, berarti dari bangso, lafdiah berarti bangso, lafal Berarti dalalahnya, dalalahnya lafal, berarti nanti berupa lafal Kemudian ada namanya hoirulaf dia berarti nanti terlafalkan berarti kata kata kata itu misalnya zaidun, aqlun, hoonamun kata Allahun apa Allahu zaitun masjidun ini sesuatu yang terlafalkan kemudian ada sesuatu yang tidak terlafalkan itu nanti namanya adalah laf dia misalnya gini ada orang di pinggir jalan murung Murung, itu terlafalkan apa tidak? Tidak kan, itu terekspresikan, terekspresikan Tapi tidak terlafalkan Maka nanti masuknya ke goeru laftiyah Kayak ada orang Apa ya, misalnya Wajahnya itu berseri-seri Itu kan goeru laftiyah Wajahnya bermuram Wajahnya ditekuk itu tidak terlafalkan Menekuk wajah Berwajah muram Ini namanya goeru laftiyah nah sudah jelas, jelas ya jadi kalau dia itu yang bongsol lafal kalau hafidah itu tidak berupa lafal nah sekarang yang lafadiah itu ada pembagiannya yang pertama akliyah akliyah berarti akal akun akal akliyah bongsol akal berarti menunjukkannya lafal tapi corot dia secara lafal itu Salahnya itu dengan proses ngangenangan, gitu ya. Di kan. contohnya apa? Dalalatul lafdi, ala hayati lafiz Ketika ada sebuah lafal, ketika ada bunyi, nah ketika ada sebuah bunyi, ini kan menunjukkan bahwa ono kehidupan orang yang membunyikan, atau yang mensuarakan. Misalnya gini, contohnya kita ada orang celakaan untuk... Terus orangnya diam Nah orang diam itu kan apa Menunjukkan bahwa dia itu santeng jenteng itu, Enggak ada suara, enggak ada pergerakan nah, Kemudian itu namanya dianggap mati Nah ternyata kita letakkan misalnya Kita letakkan di satu ruangan Ujuk-ujuk ada suaranya Aduh, aduh Tiba-tiba nah, ada suara kayak gitu Uh, walaupun kita tidak lihat secara langsung, ketika orang tersebut kita letakkan di satu ruangan khusus, misalnya di ICU, misalnya, aduh, aduh, atau di kamar mayat, misalnya, aduh, aduh, maka secara akal kita akan membentuk pemahaman bahwa suara itu uh, dalalahnya atau menunjukkan bahwa, oh, nang jerigo wong yang masih hidup, sehingga ngomong aduh, aduh, berarti wongnya iseh, ubreep, contohnya, dalalah itu, di Allah ala hayatil. It, contohnya itu. Yang kedua adalah adiah atau topi ya, Adiah itu adat, adat. <coughs> ada kadang, contohnya adalah tuh, oh, misal aduh atau yung atau apa, ada terserah itu ya. Misalnya katau kita kan kadang aduh yung. Nah, itu, lah kayak gitu ada kadang malah tidak yung, kadang misoh ya. Kadang orang yang terbiasa misoh itu kadang mengeluarkan ada, misalnya kaki kaki tiga. Kaki, kaki empat ya binatang kaki empat kadang diucapkan itu kadang bisa dalalahnya alal wajah ala wajah ini kan apa sakit e, yang normal menungsa biasanya aduh gitu La lafal aduh wes cara kebiasaannya kata kata aduh iong itu menunjukkan kalau ini bahasa arab pakainya uh biasanya aduh nah, ini menunjukkan ketika ada orang dijiwit aduh nah, berarti waktu itu aduh itu apa Menunjukkan bahwa orang itu Sakit Kemudian Waddu'iyah Waddu'iyah ini itu Waddu'iyah wad ini Ditetapkan Di uh, no, Ya ditetapkan Ada Ada penempatan itu. Contohnya apa dalam latul asad Asad itu Al asad itu adalah Singa Terjemahnya itu singa Lah kata asad Ini kan ditetapkan Bahasa, bahasa, bahasa Asadun Al asadu Ini ini ditetapkan menunjukkan bahwa kata al-asad itu adalah hewan al-muftah hayawanun muftaris hewan buas ya ini sebuah hewan hewan buas contoh lain gini <coughs> semisal ya semisal ada masjid namanya masjid mi apa ya masjid uh, al-miftah misalnya miftahur rahmah ya, ada masjid namanya miftahur rahmah Masjid itu, masjid itu didirikan pada tahun 2000, misalnya. Nah, pada tahun 9, di sebuah desa, namanya misalnya Desa Mbukel, misal Desa Mbukel. Ingat, didirikan tahun 2000. Maka, pada tahun 95, tahun sebelum tahun 2000, misalnya 95, 96, 97, ketika kita menyebut kata Miftahur Rahmah, itu belum bisa dipahami. Kata lafal Miftahur Rahmah belum dipahami. Tapi kemudian pada ta tahun 2000, panitia membuat masjid misalnya, ya ini contoh saja ditetapkan jadi ah, waduk niki namanya ditetapkan namanya nama baitur rahmah pada tahun 2000 maka setelah ke tahun itu ketika di Google ada orang bilang kata-kata miftahur rahmah maka kata miftahur rahmah itu diterima ya waduk Niki dalalah menunjukkan pada sebuah masjid yang terletak di desa Google contoh Contoh nama-nama yang lain sama sebelum dibuat nama dan uh, sesudah beda, oh, semacam itu. Lanjut yang hirof dia, berarti yang tidak dilafalkan. Ada tiga macam. Yang pertama akliyah, akliyah itu ya berdasarkan akal. Contohnya bahwa alami ala berubahnya alam nih ya, berubahnya alam berubahnya alam, itu menunjukkan bahwa alam itu hadis atau baru. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berarti sesuatu itu baru. Beda dengan Allah, Allah itu kodim. Kodim itu sesuatu yang sejak awal itu sudah ada, adanya tidak didahului oleh tidak ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada, Allah itu sudah ada. Sebelum kata ada digunakan Untuk menunjukkan sesuatu yang ada Allah itu sudah ada Itu namanya Kodim Karena nggak ada perubahan Sejak awal sudah ada Alam berubah-ubah Dari ada tidak ada dan sebagainya Ini menunjukkan bahwa dia itu baru Atau khudus Kemudian yang kedua Tobi'iyah tobi Atau adat nah, Watak Hayulavdi tidak terlavalkan. Dalalatul mator ketika dalalatul matori Alan nabati, es ada tene akan menunjukkan akan ada cecukulan, cecukulan apa ya? Cenderungnya kalau bahasa Indonesia itu uh, apa? Ya benih-benih sing do tumbuh nih loh. Ada tertumbuhan yang akan hidup. Ketika ada hujan ini cenderungnya topiah wis ada kayak gitu. Kemudian yang terakhir dalalah wa ada wat iah dalalah wat iah ditetapkan contohnya apa tadi bisa ditunjukkan ditanya eh <tuh> uh, misalnya gini ada orang namanya uh, zaid misalnya uh, kamu tanya zaid kamu sudah makan lah zaid itu mengangguk uh, mengangguk itu namanya isyarah mengangguk isyarah dengan mengang mengangguk lah itu dalalah isyarah mengangguk itu menunjukkan ala naam Menunjukkan iya oh sudah maksudnya. ismaam mandok mandok itu berarti bahwa no? menunjukkan sudah ini wat iya kemudian ada lagi ditanya zaid kamu punya uang geleng geleng nah, geleng geleng itu loh itu kan tidak terucapkan tidak terucapkan ya geleng geleng ini isyarah menunjukkan pada bahwa dia tidak punya uang dan contoh lagi itu sebelum ke pembahasan selanjutnya Jadi dalalah itu ada dua macam Pertama laftiyah Kedua whiru laftiyah Laftiyah itu ada tiga Ada akliyah, adiyah, wadiyah Kemudian heru laftiyah itu ada akliyah, adiah atau topiyah okay. Kemudian wad, wadiyah Nah yang kita bahas di ilmu mantik ini Yang dalalah, laftiyah, wadiyah yang bagian ini Oke okay, kita bahas Dalalah waddu'iyah ini ada pembagian, dalalah, menunjukkannya lafal, tapi berdasarkan apa, ditetapkan, ada ada penetapan Yang tadi, yang awal itu, kalau, yang pertama mutabhaqoh Dalalah tul'lafzi alama wafaqoh, menunjukkannya lafal pada makna yang ditetapkan lafal tersebut Misalnya kata Zaidun Kata Zaidun Niko Lafalnya itu menunjukkan secara keseluruhan makna Ditetapkannya lafal tersebut Kata zaitun kan ditetapkan untuk menunjukkan orang yang bernama Zaid secara keseluruhan Nah ini namanya Gambar kayak gitu lah Muto bako niko Dalalahnya lafal pada keseluruhan makna yang ditetapkan lafal tersebut Contohnya kata rokok Rokok itu apa? Rokok adalah tembako yang dilinting ha? Tembako yang dilinting Ini makna secara keseluruhan Kalau kita bilang rokok adalah tembako Itu nggak bisa karena tidak secara keseluruhan Karena ada yang tembako untuk nginang Ada yang tembako untuk ngusir hewan Semut atau hewan apa ya ada mengusir itu ada yang untuk mengusir tikus. Ini bukan rokok. Nah, kalau rokok itu adalah tembakau yang dilinting. Jadi kata rokok dalalahnya pada apa tembakau yang dilinting. Ini nanti dalalahnya dalalah lafziah yang mutobakoh. Mutobakoh secara keseluruhan. Oke. Okay. Kemudian taldomun dalalah lafziah yang taldom, taldomun Dara-dara-dara dalalah lafal pada sebagian makna yang terkandung pada lafal tersebut Contohnya apa? <tuh> Misalnya, saya kemarin dari Wonosobo Kemudian saya makan salak nah, Saya makan salak Kata-kata nah, makan salak ini Ini menunjukkan yang dimakan itu tidak keseluruhan salak kulit Kan salak itu ada bagian kulit, ada bagian daging ada bagian biji atas itu. Nah, ketika saya bilang saya kemarin dari Wonosobo saya makan salak. Nah, kata-kata makan salak ini tidak menunjukkan secara keseluruhan, tapi sebagian daging salak. Repot kalau dimakan semua ya. Saya mampir di penjual durian, toko durian, kemudian makan di sana, makan durian. Nah, makan durian kan tentunya. Tidak secara keseluruhan durian yang kita makan Kulitnya yang tebal kita buang Kita makan dibuka ambil dagingnya Kemudian bijinya juga kita buang Nah intinya kata durian yang diambil itu Yang, yang dituju itu sebenarnya pada dagingnya saja Sebagian dari kata durian Nah makanya namanya dalalah lafal pada sebagian makna yang terkandung pada lafal tersebut eh, Makan durian, makan salak Semacam itu Kemudian yang terakhir itu dalalah iltizam, dalalah, iltizam niko, dalalah lafal atau menunjukkannya lafal Pada sesuatu di luar kandungan makna Pada sesuatu di luar kandungan makna Di luar tetapi masih berkaitan erat Atau lah, lazim Dengan kandungan makna lafal tersebut Saya ulang Dalalahnya Dalalah iltizam niku Dalalah penunjuk apa menunjukkannya lafal Pada sesuatu Di luar kandungan makna Tetapi masih berkaitan erat Berkaitan erat Atau lazim Dengan kandungan makna lafal tersebut Contoh mengikat sapi di tiang. Nah, kemarin kan baru korban ya, uh, baru korban. kemudian pak pak Zaid beli sapi, terus ke panitia korban, panitia korban dibawa ke sana sapinya terus diikat. terus dibawa, pak saya mau korban, Dimana sapinya? itu saya ikat sapinya di tiang. nah kata-kata mengikat sapi di tiang. Nah, sapi di tiang. Kata sapi, kata sapi ini ini kan mulai dari ujung tu, apa ujung kepala sampai ujung ekor, kaki bawah sampai punggung atas misalnya. Itu sapi. Nah ketika kita mengikat sapi, kata-kata mengikat sapi di tiang kan bukan tidak semua keseluruhan sapi itu terus kita ubet-ubetkan, kita buat kayak kan enggak? Enggak kan? Nah, berarti Kandungan maknanya itu kan di luar sapi, kandungan yang diikat bukan di, apa di luar sapi. Karena lazimnya ada makna kandungan di luar makna kan sudah di luar sapi yang diikat, tapi masih berkaitan erat atau lazim apa? Nek sapi itu laf, sapi itu kan ada namanya tali di lehernya itu. Nah, sehingga jenis lazimnya ada sesuatu yang ber, ber, apa, berkaitan erat dengan sapi tersebut namanya. Tali. Nah yang diikat itu talinya bukan sapinya Sehingga mengikat sapi maksudnya yang diikat itu talinya Tali itu sudah di luar sapi Tapi tali berkaitan erat dengan sapi Sehingga ketika ada mengikat sapi di tiang Ini namanya dalalah yang iltizam nah, Mengikat tali yang lazim berhubungan dengan sapi Atau hal-hal yang lain atau hal-hal yang lain Semacam itu Nah itu ya bisa dipahami Jadi dalalah lafdiah itu ada uh, Tiga macam Ada mutobakoh Ada taldomun, ada iltizam silakan cari contoh-contoh yang lain Tulis kesimpulannya <tuh> Dari saya cukup sian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh